Kepada Buya yang kami hormati, saya ingin bertanya tentang ijazah dan mursyid Kalau kita punya guru dalam ijazah hadis, bagaimana sikap yang sepantasnya untuk menghormati jasa beliau yang sudah kasih ijazah ke kita selanjutnya tentang mursyid bagaimana sikap kita sebagai murid jika mursyid kita melakukan penyimpangan dalam syariat apakah mursyid tersebut masih pantas diikuti sekian ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mulai dari yang kedua Mursid melanggar syariat, yang nilai siapa? Murid. Berarti muridnya lebih pinter dari mursidnya dong. Itu pertanyaan, ente nekat itu ente nanya. Mursid, hakiki ya, mursid yang wali, mungkin nggak melanggar syariat? Nabi Hidir waktu bunuh anak kecil itu langgar syariat? Jelas loh, syariat Nabi Musa. Hmm, gimana? Zohirnya nih Melanggar Syariat Syariat ikut hakikat tuh hakikat ikut syariat? Ini ujian nih Ayo lolosnya nih antum nih malam ini nih Syariat ikut hakikat Aku ikat, ikut syariat Beneran Ayo Ketika Nabi Hidir bunuh anak kecil ingkar siapa? Nabi Musa yang punya syariat, kalau bunuh dibunuh, kisos namanya setelah selesai kisahnya apa kata Nabi Hidir tahukah kamu wahai Musa secara hakikat, kalau dibahaskan sekarang takdirnya anak ini akan menyesatkan ayahandanya akan menjadi penyebab orang tuanya masuk neraka maka saya diperintahkan tapi gak disebut siapa yang beritain untuk ngambil nyawa anak ini gimana syariat gimana jadinya maka tidak ada pertentangan syariat dan hakikat nggak ada yang ada syariat mengikuti hukum hakikat itu kaedahnya syariatu tabiatun lihukumil haqa'iki tuh kaidahnya syariat itu tunduk kepada hukum hakikat bukan bertentangan nggak ada pertentangan bertentangan bagi orang jahil itu kalau gurunya wali bedakan melanggar syariat dengan berdosa kalau mursid bisa berdosa nggak? di depan antum ini dapat ijazah mursid loh dan saya pendosa. Saya pendosa. Mata saya berdosa. Telinga saya berdosa. Saya dapat ijazah kemursidan lebih dari tujuh. Tarekat. Dan orangnya separuh, sudah wafat, separuh masih hidup. Alhamdulillah, roger ini bukan bukan pamer, tapi tahadus hadus karena antum nanya. Karena itu pertanyaannya mancing. Saya punya sanat gak itu. Ente mau nanya kan? Cuma gak enaknya nanya kan? Buya punya ijazah dari mana gitu? Tadi saya sudah jawab di kajian, masjid apa Al-Hidayah, Poris. Silakan di, di putar ulang, terulang. Ya. Dan saya nggak ngerasa apa-apa tuh jadi mursyid. Dan saya udah taruh ijazahnya. Makanya sekarang saya katakan torekot saya ngaji tidak terima bayar. Nggak terima bayat, yang ada cuma talqin zikir talqin zikir ada di kalangan ahli hadis ada di kalangan ahli torikot dan saya gabung dua-duanya apa ahli hadis ketika meriwayatkan hadis talqin harus jadi mursid kan kalau di torikot wajib jadi mursid dulu baru meriwayatkan talqin itu beda tuh makanya rasa ahli hadis meriwayatkan talqin itu beda dengan rasa ahli Torikot meriwayatkan Talqin itulah yang membuat Abah Anom itu menjadi dahsyat zikirnya, padahal yang ajar cuma lah, ya Allah, Allah, Allah, itu aja dari dulu pasti ada murid Abah Anom nih kecium di wajahnya ya. kalau di Magelang saya ketemu Bahaya Halwani ya saya ketemu dua kali di sana dan terakhir kita sowan ke tempat beliau tawadu sekali Tawadu sekali. Cuma kalau nanti kita dibentur-benturin itu lulusan urusan netizen ya, maha benar netizen dengan segala komentarnya. Sodakallahul Azim. Bagaimana adab kita kepada guru yang mengijazahkan kita? Adab itu bukan hanya dari santri kepada guru, guru juga punya adab kepada murid kalau guru melihat murid salah jangan komentar di sosial media tanya dulu muridnya ya. jangan langsung main sesat-sesatkan dan murtad-murtadkan kejadian Pak sekarang kejadian sekarang ahli hadis itu yang saya tahu kalau dapat kabar tanya langsung ke orangnya, itu imam syubah imam syubah dapat satu hadis orang yang berbuduk terus baca doa masuk surga dari 8 bab bebas maka dia kejarlah hadis ini dari siapa aja hasilnya orangnya masih hidup dua 3 orang rawi terakhir dia bilang ini hadis do'aif, Tiga bulan cari hadis, langsung kepada rawinya dia kemudian mengatakan ini hadis do'aif, gak benar beritanya Sholbah tiga bulan memastikan riwayat itu nggak benar Ya, antum menjadi guru, murid nyimpang, tegur langsung, datangin dia, panggil dia kalau perlu, eh anjing sini loh gitu. Ya, jangan nyalak dulu. Ini kejadian nih, nanti akan tambah banyak. Jadi yang beradab itu bukan hanya santri kepada guru. Guru juga harus beradab dengan keguruannya. Ah, ini marah siapa ya? Marah ke ente. Aman ya? Iya, iya.